Nah yang ketiga nih nafi, opo waper tambah ubi zanwata, tambah umapina sama imbal hari. Umum mending lapak nawa dan jarane bisa ngobrakilah langit sampai nopo. Karena bisa mencernakan semua unsur sirik. Ini semua unsur nopo. Suci. Mana kadang-kadang kata naka. pas ngopi, pas ngasih punya opo waper. Ojo fungsor, fungsor itu mau saya buka, pacarnya udah Udah kukur-kukur, serangungku pas hadir nonton, berita pas hadir ilah zuki rabba wa jila nanti pas hadir jadi bisa nanti punya. bisa pas keren nanti pas, pas inna jor, yang sastra pas masuk ngomong mau ngomong mau pun anak cija ini, ini semua mojong ini semua mojong biang kukur buka jumlahnya potong jumlahnya jumlah, jumlah, apa buatan jumlah, contoh itu sawi kum girofil alamin madana no kita ingin siro kafir birobil alamin jadi nganti uang roko no madak no Allah wama wama biro-prosita pemula itu, hal-hal ini naro akan itu yang tiang-tiang sunnah berpendapat akhirat mereka dia ini mati ini mati nafas sama nama orang ikut begitu mencari nasib mengungsi nyapa tapi nanti yang mungkin abnati yang yang berhafishin alim dia yakin mungkin siapa si yang berhafishin alim malam dia dengarai hati mereka juga yakin ada siapa tapi yang tukun, apa cantik cantik, tapi nasi goreng, gulung, istri, mouse, kita, piting, tembak, nasi yang ada, biar yakin, ada, sapa, karena sapa itu hati saya mutawatir, hati saya sapaan, mutawatir, hati saya semua semuanya yakin, seluruh, seluruh, ya seluruh, dunia itu yakin, ada, sapaan, tinggal, jinak, biru, yakin, cuma kakaknya ini gue sih, kita bersihin, melik melik lurah ketika kita cekem, karena sinare sinarnya terlalu bawah, Siti, gak sih, sinarnya agaknya karena kebenci nariake akan digani napi kue wudhu sing semborno mau rayu muruk tanganem muruk jadi ingin digani napi pesen nahu tuh kalau nanti atuh atuh itu memiliki jadi cepat pasah nopo sikut misalnya butuh sirah gitu nyata nopo butuh sirah mas pros ini jadi nopo jempolan tengah nopo terus nyata nopo ini nopo ini pandujo teman pandujo ternyata nampak kofaru semua berlawak ter ngerti guru-guru pulau ngatuh sapi nyanat nongetan nanti akhirnya kan sikra nguruh karena ngatuh sapi kan rambut citok cukup dibudul dong kelip-kelip nabi udah masuk siram itu kaya siram wang satu jiru sikum masuk siram ya siram sudah cukup pahala namun itu jadi ini pak. hebat tetapi wang satu nya kacung ngedikan uang jauhkan siram Jira. Jira, cukup, tapi nanti efeknya nanti, aku menali itu susah karena kelip-kelip. <tuk> kan ya bagaimana mungkin engkau di akhirat kita, padahal kita ini ribuan. Terus nabi jawab, Perubahan itu siraiku ini jadi itu Pemanis atau ayuti labu rotau, fajar plau. Mulai ngerti kalo lama, kenapa jujur? Misalnya sikot susuk tuh akhir. Misalnya mata kaki susuk tuh separuhnya, nopo. Ganteng. Mau yang susuk susut ada? Misalnya masuk rossi, gak susut? Sirah. Karena lama sih nyunat nom besok nanti sebelum. Mau yang susut Tapi jangan mau kali Nah Itu berlebihan. Lelah besarin bantal. Lelah seluk. Tertarik sempurna. porno. Itu berlebihan. Kategori nih. Berlebihan.